halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-26. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Dan sebentar lagi tentu kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi... Um, Kapan sebenarnya perayaan Hari Raya Idul Fitri atau kapan sebenarnya jatuhnya tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah? Ada satu cara yang eh, cukup mudah yang bisa kita lakukan untuk memeriksa tanggal berapa kira-kira jatuhnya tanggal 1 Syawal ini. Eh, sebentar lagi akan saya bagikan caranya. Jadi tonton terus video ini dan jangan lupa klik subscribe, like, dan silahkan. Eh, mengirimkan komentar di kolom komentar di bawah. Baik, kita akan coba untuk mencari tahu kapan sebenarnya jatuhnya tanggal 1 Syawal 14.44 Hijriah ini. Caranya cukup mudah sebenarnya. Pertama, saya akan uh, buka Google Chrome. Nah Nanti kita akan masuk ke salah satu website. Uh, website ini, website tentang... Moon Sighting atau Ruiyatul Hilal kalau dalam istilah berbahasa Arab atau melihat bulan kita buka website-nya di moonsighting.com m-o-o-n-s-i-g-h-t-i-n-g nah nanti kita akan masuk ke halaman ini kita bisa pilih di bawah kita bisa lihat di sini ada uh, monthly moon sighting reports di sini 1444 AH tahun 1444 Hijriah. Di sini ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Terhijjah. Nah, kita akan lihat dulu uh, Ramadan yang kemarin Nah, kalau kita lihat di sini, moon sighting for Ramadan 1444 Hijriah. Nah, di sini ada eh, gambar seperti ini, ini kurvanya. Mart 21 dan Mart 20, 20 Maret dan 21 Maret 2023. Nah, Di sini, kalau kita lihat, ada dua kurva yang berbeda. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada keterangan. On March 21 the moon cannot be seen anywhere in the world. Pada tanggal 21 Maret bulan tidak bisa dilihat di di seluruh dunia. Tanggal 22 Bulan bisa dilihat dengan eh, kesulitan atau eh, agak sulit di, bisa dilihat tapi dengan eh, dengan kesulitan tidak tidak mudah dilihat di bagian timur jauh dan beberapa dan sebagian Eropa. Tapi bisa, di, bisa dengan mudah dilihat di Afrika dan Amerika. Sedangkan tanggal 23 bisa dilihat di mana saja. Nah, di sini ada kurvanya seperti ini. Ini tanggal 22, ini tanggal 21. Kita zoom dulu biar kelihatan. Okay. Nah, ini ya tanggal 21. 21 sama sekali tidak bisa terlihat di sini. Sedangkan tanggal 22. Bisa dilihat tapi... Tapi, eh hanya di bagian Afrika dan Amerika di sini yang berwarna hijau. Ini di sini daerah Afrika, ini di sini daerah Amerika, dan di sini daerah Eropa bisa dilihat. Tapi dengan with eh, difficulty dengan kesulitan tidak tidak mudah dilihat harus betul-betul teliti melihatnya. Jadi di sini belum terlalu bisa dilihat. Nah apalagi bagian yang abu-abu atau merah ini tidak bisa dilihat sehingga tanggal 22 tidak e, menjadi atau apa belum masuk tanggal 1 Ramadan untuk daerah-daerah yang belum bisa melihat bulan. Nah, kemungkinan kalau daerah yang Afrika dan Amerika bisa jadi sudah bisa melaksanakan bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan tanggal 22 karena sudah terlihat. Sedangkan di tanggal 23 bisa dilihat di mana saja. Artinya di seluruh dunia termasuk bagian ini di sini di Indonesia pada tanggal 23 sudah bisa terlihat, sehingga kemarin kita melaksanakan eh, Ramadan dimulai tanggal satunya adalah tanggal 23 Maret. Nah Kita lihat di sini, The earliest reported sighting of the New Crescent on March 22 from Nigeria. Jadi tanggal 22 bisa dilihat bulan terlihat di Nigeria. Nah, di sini ada catatan lagi banyak sekali di bawahnya tentang moon eh, sighting di negara-negara di seluruh dunia. Nah, coba kita cari Indonesia, barangkali ada di sini. Nah, ini dia. Ini tanggal 23 Maret. Semuanya sudah terlihat, termasuk di negara kita, di Indonesia. Jadi, um, apa namanya? tanggal 1 Ramadan dimulai tanggal 23 untuk negara kita Nah sekarang bagaimana dengan Idul Fitri kita kembali lagi ke halaman sebelumnya baik berarti tanggal satu syawal kita pilih bulan syawal oke Nah di sini ada uh, ada dua kurva seperti biasa New Crescent Moon of Shawwal 1444 um, bulan baru di bulan Syawal 1444 di bawah ada catatan di sini on April 20 the moon can be seen with difficulty in USA and parts of Canada on April 21 it can be easily seen in the whole world tanggal 20 April bulan baru bisa dilihat dengan kesus dengan kesulitan di Amerika Serikat dan sebagian Kanada. Uh, jadi, bisa jadi di daerah-daerah ini, daerah Amerika Serikat dan Kanada, merayakan hari raya Fitri tanggal 20, kalau bisa dilihat. Ini pun ada catatan with difficulty, dengan kesulitan, artinya tidak tidak mudah dilihat. Jadi, kalau misalkan uh, cuaca tidak mendukung, bisa jadi tidak terlihat, atau misalkan alatnya tidak memadai, tidak bisa dilihat. Sedangkan tanggal 21, it can be easily seen in the whole world. Di seluruh dunia bisa dilihat dengan mudah. Kita lihat di bawah ini ada uh, dua kurva seperti biasa dari dua tanggal. Di sebelah kanan ini tanggal 20 April 2023. Tanggal 20 April 2023... Nah, di sini, daerah Amerika, daerah oh ini, ini, ini Afrika, ini Amerika. Maaf, ini, ini, ini Afrika, di sebelah sini Amerika dan Kanada. Jadi, Amerika Serikat daerah ini di atas lagi, ini Kanada ini bisa di, bisa dilihat di sini warnanya uh, biru muda atau biru langit biru toska. Nah, kalau biru toska ini berarti masih ada kemungkinan bulan terlihat tapi tadi with difficulty dengan uh, kesulitan. Sedangkan kalau di daerah Afrika di sini warnanya uh, merah jadi tidak bisa terlihat. Nah, di sini yang berwarna biru toska ini Amerika Serikat dan Kanada. Jadi di Amerika Serikat dan sebagian Kanada bisa jadi memulai tanggal 1 syawal di tanggal 20 April kalau bulannya terlihat. Nah, sedangkan tanggal 21 April nah bisa dilihat di seluruh dunia termasuk di negara kita di Indonesia. Di sini sudah berwarna hijau semuanya. Sehingga pada tanggal ini bulan sudah bisa dilihat dengan mudah. Jadi bisa diperkirakan Uh, satu syawal 2000 uh, atau syawal 1444 Hijriah akan jatuh tanggal 21 April hari Jumat atau April 2023 jadi uh, kurang lebih seperti itu cara kita melihat uh, atau memeriksa tanggal satu syawal bertepatan dengan tanggal berapa di kalender uh, masehi Nah ini seperti saya sebutkan sebelumnya kita melihat di website moonsighting.com yang isinya adalah tentang melihat eh, apa namanya hilal atau melihat bulan baru. Nah kalau berwarna biru eh, berwarna hijau seperti ini berarti bisa dilihat dengan mudah. Sedangkan kalau berwarna biru toska seperti ini berarti eh, bisa dilihat tapi dengan kesulitan dan difficulty. Nah maka kalau kita lihat di sini, di eh, daerah Amerika Serikat dan sebagian Kanada, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi merayakan Hari Raya Idul Fitri tanggal 20 April kalau bulannya sudah terlihat. Sedangkan tanggal 21 April itu di seluruh dunia sudah bisa terlihat dengan mudah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kita hari ini dan um, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya dan saya secara pribadi mengucapkan uh, mohon maaf lahir dan batin selamat menyambut hari hey raya Idul Fitri terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua saya ucapkan Uh, terima kasih dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen Sampai ketemu lagi di video, -video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh